Wisata Agro Tunggul Mas Karanggintung Kemranjen Banyumas Pada kesempatan kali ini Mas Aris MJW akan mengajak jalan-jalan kalian ke wisata agro Tunggul Mas Karanggintung Kemranjen Banyumas. Tempat wisata ini terbilang masih baru, tetapi perkembangannya sangat cepat, karena tempat wisata ini mudah nah. diakses oleh para pengunjung lokal maupun luar daerah. Ya... Nah. Wisata agro Tunggul Mas sangat nyaman untuk bersantai udaranya masih asli, sejuk sangat segar, panorama alam yang indah, jauh dari kebisingan. Wisata agro Tunggul Mas wisata baru yang masih dalam tahap perkembangan, tetapi sekarang ini fasilitas yang ada di agrowisata ini sudah mulai komplit. Agrowisata Tunggul Mas Karanggintung beralamat di Jalan Gendis, Karanggintung Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Tempat wisata ini dulunya hanya sebuah perkebunan biasa tetapi perlahan diubah menjadi lahan perkebunan Palawija kemudian berkat inisiator Bapak Suwarno sebagai pemilik lahan tempat ini disulap menjadi tempat wisata yang sangat indah. Bagi yang baru menemukan channel nah. ini silahkan untuk like, komen, share, dan subscribe serta jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya agar bisa memperoleh informasi-informasi terbaru dari video Aris Mgw Channel. Tiket masuk ke tempat wisata agro Tunggul Mas sangatlah murah sangat terjangkau oleh para pengunjung. Untuk jam buka tempat wisata ini yaitu Minggu jam setengah 8 pagi sampai jam 10 malam sedangkan hari Senin sampai dengan Sabtu yaitu pukul 8 pagi sampai dengan 8 malam. <tuk> Agrowisata Tunggul Mas berkonsep perkebunan, untuk tanaman utama pohon kelapa jenis genja entok, untuk tanaman tumpang sari selalu berganti-ganti, kadang ditanami bawang merah, tomat, dan lain-lain. Agrowisata Tunggul Mas Karanggintung Banyumas menyediakan juga untuk tempat acara rapat, reuni atau sekedar berkumpul-kumpul dengan keluarga. Wisata agro Tunggul Mas dilengkapi dengan gazebo, kolam renang anak dan dewasa ruang karaoke, meeting room, spot selfie, serta kantin yang menyediakan makanan khas banyumas. Fasilitas lain yang mendukung tempat ini yaitu kamar mandi dan WC, tempat ibadah, serta tempat parkir yang luas sehingga pengunjung nyaman datang ke tempat ini. Kalian yang baru menemukan channel ini silahkan untuk subscribe, like, komen, dan share. YouTube you <laughs> Terima kasih atas perhatiannya. Moga ada manfaat dari informasi yang saya berikan dan memberikan hiburan. Sampai jumpa.